Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa Terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbah Tidurnya ulama juga tasbah Karena dengan tidur itu kita tahu Alamat kematian Dimana kita masih di dunia saja Punya kondisi dimana kita tidak bisa Menentukan diri kita sendiri Dan itu awal dari kita Mengimani La haula wala illa illa. Koyok ngono, Ternyata ada kondisi dimana Kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri Eh, makanya, disebut Wamin Ayati Hii, mana mukum bila hewan. Tapi, saya ingatkan kejenengan. Sanat-sanat seperti ini, tuh, yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanat, misalnya, ya, muat. Ini, uh, ibu, Kak, fakul 2000000 isolatin atau falataseana 20000000 isolatin. Allahumma, ini, ala zikrika, wajikrika, uh. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Sehingga, disebut Wamin Ayati Hii, mana mukum bila hewan itu dari segi krusial gawat darurat setiap saat anda bisa mati belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat itu kalau kamu hidup di kota demak atau kota semarang genera kepikiran niklap utawa terminal dalan-dalan satu-satunya cara itu hanya tidur koe nak melek tetep gelalatan tak jamin maseoke yang arep masjid demak nggo taufik gudhi gedhi pengeran wong liwat tu kelenggur barokahnya usul faqe adalah kita belajar dulu sahabernamu sahara sama kusyobur tentang usul faqe usul faqe itu ada makalah mubah itu tidak ada, sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada karena setiap mubah saat itu anda pasti meninggalkan keharaman ithma min mubahin ilawayatahaq kukubihi tarku haramim tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman anda tidur berarti anda tarok tal anda tidur berarti anda meninggalkan mak. Siap, enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur, tanggap saja, ya Rob, ya Allah, saya mau tidur. Tidur itu ibaraton antar ma'asi Jadi malaikat roket patek, kandani, ini, iki ras turu, ya Allah, kueku ngerti, iki apa ninggal emah, siap. Hitung, mulai saya gih, bismika, Allahumma ayyah, bismika, namun ayah roket etung, hitung, ini kiat meninggalkan masyat. Terus turun, enam jam, berarti tidak masyat meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7. <laughs> Artinya maksiatlah gitu. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatanil abdan untuk istirahat. Kita boleh lagi bisa kerja lagi. Pak Butuhadi sangat ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah Meninggalkan maksiat karena tidur juga i, ibadah Untuk tidur saja ibadah Ini barokatnya umatnya Rasulullah Alaihi SAW Senyaman itu Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain Wah itu beratnya bukan main Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah Dimintakan Rasulullah kepada Allah yaitu Rabbana wala wa Termasuk La tahmil isron kama Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi itu, yang pernah nyembah, tobatnya dibunuh. Lihat tulal Al-Mu'jrima yang terbebas dari menyembah anak sapi, disuruh bunuh, yang pernah menyembah, anak sapi, fatuh, bu ila, ikum, Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat, cukup suan Pak Rosit, salami, tampilan 100 ribu. Dipandu caranya tobat diwaris istighfar nomor lo, itu penting, nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya maksud kalimatnya jelas. <laughs> itu saja, <sudah. laughs> pokoknya jelas gak usah dibunuh, gak usah apa, gak usah apa, dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa, tidurnya tasbeh, tidurnya ulama juga tasbeh. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian, di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri dan itu awal dari kita mengimani lahawla walakuwata illa billah, segagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri eh, makanya disebut wamin ayati mana hukum liwana yang bisa menganalisis itu siapa? ya ulama ulama kok tahu karena punya sanat misal rasulillah sallallahu alaihi wasallam sehingga uniknya, kenapa tidur itu sakral? Coba, semua nabi antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi diantara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Ini arwofilmanami maza tar. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik. Yaitu kalau kamu mau tidur, udo dulu, terus baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia. Anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya serpih, Paling kejar-kejar dajjal, jajali kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak butuh, rayso turu terus ah, rayso turu mangan sek tu, turu terus ah, rayso turu mangan sek gini warak ben so turu, insya Allah dikejar jajal kecekal, akhirnya ngelindur gak karu-karuan karena tadi.